hai hai guys kali ini aku udah selesai rebus jadi ini yang udah aku rebus hmm. banyak kan guys Nih isinya tuh gemuk-gemuk banget mungkin kalau di kota ini dibilangnya apa kayak kerang ya Nah ini aku mau bikin konten ke kalian untuk para sepatu buka ini ya jadi dia kayak gini ya guys Di apa Dikeluarin dari tempatnya Dipisahin hmm. Dia tuh kayak simpel banget Kayak gitu guys hmm. Dia kayak simpel banget sih Cuma kayak gini doang Tapi Hati-hati guys Ini tuh apa Dia kalau di jadi kayak kerang hijau kan nah. jadi kayak gini aku kerjain biasanya ini kalau waktu dulu aku di kampung kan maksudnya biasanya aku sama saudara sama keponakan sih suka kayak cari tapi sini aku nanti nggak bikin sampai aku selesai ngerjainnya ya guys cuman kayak showing ke kalian aja caranya kayak gini dikeluarin dari tempatnya dia banyak yang udah kelepas karena dia bisa lepas sendiri juga sih dari itunya gemuk-gemuk guys apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, lakukan. Ini guys. Banyak kan? Aku sih kayak di kampung tuh kayak nih dia bisa lepas sendiri, ini yang udah lepas-lepas. Aku tuh kalau di kampung kayak nggak terlalu suka makan daging-daging laut tuh loh guys. Kayak lebih sukanya tuh makanan kayak gini-gini. Kayak gini ya di, ditumis tuh enak, ditumis kayak dibikin pedes gitu loh, enak. Eh, oh my god aku gak belajarnya banyak di situ Wah, bodong gitu loh malah isinya aku buang ke tempat kotor ke, ke tempat itunya dia gak boleh juga sembarangan buang ininya karena kalau kena injek bahaya oh my god yang ini aku dapatnya tuh kayak gemuk-gemuk gitu loh guys makanya kayak speechless kayak happy banget Tidak, aku buang air itu. Jadi ada yang udah langsung lepas Kayak gitu Kalau ada yang minat Kayak gini Nanti aku taruhin Nomor handphone aku Di, di video aku ini Kalian bisa hubungin ya Ini tuh sebenarnya di kampung ini gak susah cari ini guys karena dia kayak banyak gitu loh, di sawah juga banyak kepas, kepas. buat temen-temen yang saat ini gak punya pekerjaan kutu orangnya gak bisa diem jadi apa aja yang bisa dikerjain aku kerjain Guys, seru kan? Saya lebih seru lagi kalau rameramnya. Biasanya aku sama keponakan, sama sepupu cari kayak gini. Cuma kemarin aku pergi sama Bibi cari ini. Ini penuh Ini sini. Dia tuh banyak yang kita lepas sih dari cangkangnya. Nanti ini apa cangkangnya ini harus dibuang jauh dia nggak boleh deket sama itunya gak boleh deket-deket gitu takut kena injek karena ini tajam Ini tuh tajam guys nih kayak gini kan kalian lihat kan hal huh? Ini tuh tajem Itu guys jadi video aku kan sudah lima menit kalian juga udah aku kasih lihat cara bukanya cara-cara keluarin dari cangkang nanti aku sambung videonya waktu aku bersihinnya ya guys kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini kita dulu cuci tangan tutup video aku jadi mungkin kayak sekian dulu ya video dari aku mana yang bermanfaat diambil hikmahnya mana yang enggak kalau ada salah-salah mohon maaf jadi kayak gini aku sudah dapet segini hmm. kayak gini guys nanti ini harus di itu harus di apa diremes-remes di air ngalir pakai jeruk supaya dia kayak keluar gitu lumpurnya cara bersihinnya itu kan Nah jadi segitu dulu jangan lupa untuk di like kalian harus suka sih sama video aku jangan lupa di komen kalian harus komen sih video aku supaya Aku tuh tau apa yang kalian mau gitu Karena sekarang kayak terus terang aja Kayak ngeraba-ngeraba kayak Bikin konten apa ya, bikin video apa ya Yang yang orang suka gitu ah Jadi kalian tuh komen Kak, bikin video ini Dek, bikin video ini kan kayak, kayak jadi happy aja, seneng gitu loh Excited uh, Untuk bikin video, bikin konten gitu Jangan lupa juga kalian kayak share Share ke, ke sosial media kalian tuh Supaya kayak Teman-teman kalian tuh bisa tonton Bisa tahu Oh gini ya kehidupan Orang kampung gitu kan Orang Kalimantan Barat gitu kan Jangan lupa juga untuk kalian subscribe Kalau kalian subscribe kan aku kayak Semangat gitu loh bikin videonya Oh ternyata sekian subscriber aku Gitu makin semangat ya kan Bye bye Jangan lupa ya untuk berbuat baik hari ini Jangan lupa bahagia Jangan lupa uh, bersyukur Jangan putus asa Bye I love you!